Oke, kembali lagi dengan gue di channel Deroso Otomotif. Terima kasih sudah menonton, sudah mampir ke channel gue. Untuk kali ini gue kedatangan beberapa unit yang semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan -kenda kendaraan mobil bekas, mobil berkualitas, harganya masih tetap di bawah pasaran alias harga murah. Kita mulai. Oh ya, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel gua mohon bantu subscribe karena subscribe itu gratis ya nggak mahal nggak bayar bantu untuk membangun channel ini bisa berkembang biar gue bisa semangat nge-vlog nge-review mobil-mobil yang sekiranya bisa bermanfaat bisa menjadi rekomendasi bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua kita mulai ini mobil Jazz tahun 2012 tipenya tipe S bertransmisi manual untuk kategori mesinnya grid B bodinya masih grid B juga rekomendasi untuk mesin Insyaallah enggak ada yang rembes enggak ada yang bermasalah ini mobil udah kita restorasi untuk mesinnya jadi Insyaallah mesinnya benar-benar cakep bagus recommended buat kalian. Ini di pajaknya di bulan 10 untuk nilai pajak sekitar 2,7an kurang lebih berplat genap untuk STNK platnya daerah Tangerang Kabupaten. Untuk kilometernya masih di angka 115-an ongoing, kurang lebih ya. Untuk body-body aman nggak bekas nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Kalaupun ada yang lecet-lecet, nanti kita restorasi bodinya kita rapiin kembali. Untuk nilai jual kita open price di 120 juta masih bisa nego. Pembelian kredit kita bisa open price di DP 15 juta, angsuran sekitar 3,2 an kurang lebih, sampai 3,3 kurang lebih untuk 48 bulan mobilnya rekomendasi, lampunya masih cukup bagus grill-grill depannya masih menjaga keaslian velg racingnya sudah di upgrade dengan diameter profil ban 185 55 ring 16 banyak masih sangat tebal Ya, untuk bodi-bodi saya pastikan mulus kembali karena ada beberapa kendara apa yang lecet-lecet pemakaian masih dalam kategori normal Oke, okay, baik Interior Masih cukup bagus Interiornya di red trim MBTEC ya Dengan tutan color putih dan hitam Menambah kesan sporty Untuk AC masih dingin radio tip masih original kayak kaki masih senyap banget Enak Untuk tampilan belakang masih sangat bagus, mulus, tidak ada masalah. Kenal potnya pun sudah di racing. Untuk kap bagasi, semuanya masih utuh, tidak ada yang keropos. Dan juga di sini bagasinya masih bersih. Pelek ban cadangannya masih pelek ban cadangan yang bawaan dari pabrik. Sudah racing. Jamin gak bekas nabrak, gak bekas banjir Mobilnya recommended buat kalian semua Baik, untuk mesin Kita cek ya, Insya Allah Mesinnya terjamin rekomendasi buat saudara semua Mobilnya layak untuk keluar kota Aman terkendali, Insya Allah aman Untuk kapasin pun masih original Sudah dilengkapi dengan peredam Dan sil-sil di depannya pun masih sangat bawaan asli dari pabrik untuk bullhead dan apronya masih original bawaan dari pabrik tidak pernah eksiden ataupun laka baik selanjutnya baik untuk mobil katana ini kita open press di angka 65 juta masih bisa nego buat saudara, -saudara yang barangkali membutuhkan mobil antik beberapa panel mobil body bodinya ini masih sangat original tidak Bebas tempulan, beberapa unit masih bebas tempulan Untuk di body bodinya pun masih mulus bannya pun masih cukup tebal Ini enggak ada yang karatan ya Untuk di beberapa panel Insya Allah terjamin tidak ada karatan kalaupun ada sedikit sekali tapi itu bukan hal yang sangat fatal untuk dalam dari interiornya masih bagus tapi semua untuk mesin pun masih sangat top tokcer masih enak ya saudara 65 di open press saya jual bodi bodinya masih ngaleng ngaleng nih Tuh. rekomendasi ya Bos saudara saya open press di angka 65 juta untuk mobil kelas mobil antik Ini masih bagus, ya. Body-body itu, belakang-belakangnya masih ngaleng semua. Di silus-silus ini pun, Mas utuh ya, nggak bekas banjir, nggak bekas karatan. Tuh. Beberapa bagian masih sangat full ori. Ini kita jual di Open price 65 juta. Insya Allah, mobilnya benar-benar re rekomendasi buat saudara. kita baru dapat nih mobil Avanza e tahun 2014 bertransmisi manual warna putih ini belum kita restorasi ya masih bahan tapi untuk uh, grade kategori mobil ini masih cukup layak pakai kilometernya pun masih cukup rendah untuk pajaknya di bulan 7 berplat genap daerah Jakarta untuk nilai pajak sekitar 2,7-an kurang lebih ya. Untuk kilometernya pun masih cukup rendah ya. Kilometernya baru mencapai 102 ribu. Jarak yang sudah ditempuh mobil ini masih cukup layak. Karena tahun 2014 diukur dari sekarang berarti sekitar 8 tahunan kurang lebih. So, saudara. untuk kap mesin pun masih original bawaan dari pabrik. Untuk kotor wajar ya karena ini kita baru dapat belum kita rapihin. Dilengkapi dengan per, uh, perdam, kap mesin dan juga untuk bullhead maupun apron masih utuh bawaan dari pabrik. Kita open price di angka 100 juta bisa di kredit. Di open price DP 15 juta, angsuran sekitar 3,3-an kurang lebih. Untuk peleknya sudah di upgrade Elec Racing Dengan profil ban 175 Per 65 puluh 14 75% ya Masih cukup tebal Untuk interior semuanya masih cukup rapi Ini belum kita rapihin ya Belum kita rapihin masih cukup bagus ya Apalagi kalau kita sudah rapihin Jamin nggak bekas laka Ataupun banjir Tulang-tulangan Maupun sasis belakang Masih utuh jadi mobil ini merekomendasikan tidak ada bekas laka yang serius Ini mobil Avanza E tahun 2014 juga Mobilnya warna silver Berplat genap Alamat SNK daerah Tangerang Kota Dan pajaknya pun sama bulan 7 Insya Allah masih sangat rekomendasi Buat teman-teman semua yang mau cash ataupun kredit kita di open price seharga 115 juta. Untuk kap mesin masih original bawaan dari pabrik. Sasis masih lempeng semua, tidak ada aksiden yang sangat berarti kilometer masih di angka 130 ribuan masih cukup rekomendasi karena mobilnya sudah berjalan 8 tahun pemakaian baik kita lihat untuk kap bagasi untuk nah untuk di semuanya masih utuh ya masih cukup utuh profil ban 185 delapan lima per tujuh ring empat interior sarung jok sudah dilengkapi retrim ya di retrim sarung jok tapi tidak paten untuk AC masih sangat dingin kilometernya pun masih cukup rendah untuk dalam interior dashboard semua masih rapi. Nah, buat saudara yang akan tuker tambah atau trade-in bisa langsung menghubungi saya. Siap melayani tuker tambah trade-in. Tapi minimal kita, minimal tahun 2005. Untuk yang mau jual saja, kita siap menampung mobil bekas di atas 2005 ke atas. Baik ya, saudara-saudara. Berikut yang tadi telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mau dalam penyampaian maupun tampilan mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari sotomati.